Namo kudoyo Rahayu sagung dumadi Kalis inggera bedoh Nur Jumpa lagi bersama kami Spiritual Perkutut Putih Di channel The SPP TV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 Dalam kebudayaan Jawa, burung perkutut merupakan kitab teles yang kemudian dikeringkan menjadi ilmu katuranggan. Dalam ilmu katuranggan perkutut terdapat katurangan yang dilihat dari ciri fisiknya dan juga dari ciri kebiasaan perkutut. Dari sinilah ditentukan baik buruknya katurangan perkutut tersebut untuk dipelihara. Baik buruknya katurangan perkutut ini dilihat dari tuah Yoni dan angsar. Ingat, katurangan perkutut tidak ada hubungannya dengan khotam. Namun, tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang mempercayai khotam di dalam ilmu katurangan perkutut. Semua kembali kepada keyakinan masing-masing. Ada yang meyakini bahwa burung perkutut dianggap pusaka hidup karena sering disejajarkan dengan keris, dan masih banyak sudut pandang keyakinan-keyakinan yang lainnya perihal ilmu keturangan perkutut. Salah satu jenis katurangan terkutut sengkolo pipit merupakan salah satu jenis katurangan terkutut yang tidak baik untuk dijadikan peliharaan di rumah. Hal ini karena katurangan sengkolo pipit memiliki tuah yang kurang baik. Ciri matinya dapat dilihat pada laklakan yang warnanya putih. Pikiran orang yang memelihara perkutut jenis sengkolo pipit sering stres. Pikirannya kacau, kemudian mudah stres, dan mudah sering sakit hati. Sengkolo yang merupakan rintangan kehidupan yang dialami oleh manusia yang diakibatkan dengan adanya energi negatif atau aura hitam yang tidak selaras yang terdapat di dalam tubuh seseorang sehingga bisa mengakibatkan penderitaan hidup lahir dan batin Sedangkan pipit berhati menghimpit. Dari tutur nular yang kami ketahui, bagi yang sengaja atau tidak memiliki katuranggan perkutut sekolah pipit ini, energi negatifnya akan tetap tertinggal walau sudah dilepas. Dalam budaya Jawa Solusi untuk mengatasi sengkolo ini adalah Segera mengikuti ruatan Agar energi negatif Atau aura hitam Yang terdapat dalam diri kita Hilang dalam tubuh Dan berganti dengan aura positif Yang selaras dengan Energi diri sendiri Alam semesta Dan Tuhan Sehingga Kehidupan kita mengalami perubahan drastis yang jauh lebih sehat, damai, dekat pada Tuhan, berhasil sukses, kaya, makmur, dan semua keinginan serta impian, cita-cita Ndoro bisa terwujud dengan lancar dan mudah. dari tuturnal yang kami ketahui bahwa ada beberapa jenis katuran perkutut lain sengkolo sengkolopipit yang juga kurang baik dipelihara energi negatifnya bisa membuat pemiliknya atau keluarganya sering sakit tak hanya itu saja rezeki pemilik perkutut ini juga akan terhambat di antaranya adalah katurangan perkutut Durgo yang ciri matinya yaitu manggungnya setiap siang malam. Berakibat pemilik ini biasanya sering cekcok. Di samping itu juga sering terjadi perselisihan di antara keluarga. Entah itu suami istri, entah itu orang tua dan anak. Sehingga rezeki juga akan menjauh jika suasana rumah tangga tidak harmonis Perkutut Songgo Songkobuono juga termasuk jenis perkutut yang kurang baik dipelihara di rumah Ciri khasnya untuk perkutut Songkobuono ini ada satu lembar bulu putih di pundaknya. Pemelihara burung perkutut jenis songgobuono membuat rezeki seret kalau energi Ndoro rendah itu biasanya selalu kesusahan kemudian juga jauh dari rezeki. kemudian hati pemiliknya ini biasanya ini sering kacau hatinya tidak enak dan sering kacau dan juga tidak tentram katurangan perkutut jenis turgonguuh juga sangat tidak baik untuk dipelihara di dalam rumah ciri matinya ini kalau manggung hanya malam hari saja efek yang ditimbulkan oleh perkutut jenis surgongwo yaitu bisa membuat pemilik serta anggota keluarganya sakit sering gantian sakit di dalam anggota keluarga tersebut biasanya kadang seminggu yang sakit suaminya lalu sembuh seminggu lagi ganti istrinya kemudian seminggu lagi ganti anaknya semacam itu